Juara MotoGP Inggris 2022, versi The Doctor Sebelum lanjut, Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini untuk mendapatkan informasi seputaran MotoGP. MotoGP Inggris 2022 yang akan berlangsung di sirkuit Silverstone diprediksi berjalan sengit. Seri ke-12 MotoGP 2022 tersebut akan diikuti oleh 24 pembalap dari 12 tim utama, Termasuk Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha, Alex Espargaro dari tim Aprilia Racing, dan Francisco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team. Selain nama-nama tersebut, ada juga beberapa rider yang ditunjuk oleh Valentino Rossi bakal memiliki kesempatan meraih juara seri. Namun untuk kandidat juara dunia, legenda MotoGP berjuluk The Doctor itu tidak menampik bahwa kesempatan besar dimiliki Fabio Quartararo dan Alex Espargaro. Meskipun demikian, Peko Bagnaia dapat memulihkan kondisinya agar bisa kembali ke jalur juara. Saya berharap pembalap kami melakukannya dengan baik. Saya berharap Pecco dapat memulihkan poin yang tertinggal dan dapat berjuang untuk kejuaraan dunia," ucap Rossi dikutip dari Tutomotori web via BolaSport.com. Dan juga agar adik saya Marco Bezzeci masih bisa memperebutkan beberapa podium, ujar Rossi. Tak bisa dipungkiri bahwa Fabio Quartararo, Alex Espargaro, dan Francisco Bagnaia, merupakan favorit juara MotoGP Inggris 2022. Bukan tanpa alasan, ketiga pembalap ini adalah yang paling menonjol dibandingkan rider lainnya. Meskipun demikian, nama-nama seperti Johan Zarco dari Pramac Racing, Enea Bastianini dari Gresini Racing, Marco Bezzecchi dari tim PR46 dan Luca Marini dari tim PR46 juga patut diperhitungkan. Lalu, siapa yang memiliki kesempatan paling besar merebut podium kampiun MotoGP Inggris 2022? Untuk mengetahui jawabannya, Toton MotoGP Inggris 2022 yang bakal digelar pada 5 hingga tanggal 7 Agustus mendatang.